guys all that strike oh, pertama. Nyari istimewa. Uh, kakap, guys. guys. Guys. Guys, Mantap, guys. Amis, guys <laughs> Strike. Sampai... Uh, <laughs> sampai ngono ya, guys. Uh. sampai ah. <laughs> ngeri-ngeri nah, ngeri. Ikan, apa, Ikan mas wah, oh, wah. sampai ini <laughs> ya, Anu, kabar <manyikaurtri> merah. Oh, Alhamdulillah. Lu gede. Uh, istimewa. Sudah mulai. apa ini? wala halo, ngantul halo, halo, halo, strike guys, strike halo, halo, halo, halo, Baru dapat guys. Spot yang ketiga. <laughs> Gimana Bapak Miko? Amsyung. Amsyung sih. Halo, shoot butuh guys. Ya, mereka semua sedang terkapar saudara-saudara. Marrek King, gimana King? Dapat ikan King? Masih zon Kita pindah lokasi guys. Udah, Udah dapat berapa banyak King? Empat ekor. Empat, empat ekor, ekor kakap semua. Yang empat ekor kakap. Satunya itu baling-baling itu, baling-baling <laughs> bambu. Gunungan <tuh>. uh, Neran, Di siang hari ya, guys? Jam 12 siang. Bangun <tuh>, sian. tidur, guys. <tuh>, Langsung strike, guys. <tuh>, si orang, pak mana orangnya guys Ini, pak. oh itu Ay, lang. Lang. Udah sore, semoga dapat guys ya. dapat juve 2 guys double strike langsung oh. Sore, rekan-rekan semuanya, ini saya lagi men-trip di gili-gili Probolinggo dan ini arah pulang. Uh, untuk video dan lainnya, mohon maaf, hanya sedikit. Nah tadi saya lagi kehabisan baterai, mohon maaf ya dan sama rekan-rekan saya semuanya. Ikannya ini bukannya jos, jos gandos sekali. Terima kasih sih. Nah, sini rekan saya dan udah nyampe gas. udah nyampe. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya Salam perkenalan persaudaraan dari saya, di dunia hobi king. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hobi king. Thank mm -hmm. you.